Sosok merah berapi memegang Fire Phoenix spear sementara dia melayang di udara. Rambut merahnya yang berapi api bergoyang karena angin, sementara wajahnya yang indah dan memikat dipenuhi dengan niat membunuh. Bang-bang, Iwan Power yang liar dan ganas berputar-putar dan bangkit di sekitar tubuh Tang Sin lain seperti tornado yang meninggi. Bahkan, bahkan udara di sekitarnya ditekan sampai berderak dan meledak. Itu pemandangan yang cukup mengejutkan. Banyak pasang mata di luar cermin tak terukur menatap sosok merah berapi-api ini, yang telah secara sukarela melangkah maju. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Reputasi Tang Xin Lian jelas sebanding dengan kecantikannya di dalam caotik dimensi ini. Haha, kamu memang layak mendapat gelar peri api. Karisma dan pesonamu tidak kalah dengan pria. Kua Chen memandang Tang Xin Lian yang memegang tombak panjang dan menatapnya. Matanya menjadi fokus saat dia berkata sambil tersenyum. Tang Sin Lian menatap Hua Chen. Matanya yang semula memesona. Sekarang sedingin es dan dipenuhi keinginan untuk membunuh. Menunjuk Fire Phoenix Spear di tangannya ke arah Hua Chen yang jauh. Dia berbicara dengan samar, aku akan menjadi lawanmu. Hua Chen menyipitkan matanya. Dia sangat menyadari kekuatan Tang Sin Lian. Dalam pertarungan nyata, mungkin baginya untuk mengikatnya untuk sementara waktu. Namun, sekarang, dia harus mendapatkan simbol ancestral Thunderbolt terlebih dahulu Pria berjubah hitam, bersandar di dinding batu di salah satu puncak Perlahan melepas topinya, mengungkapkan wajahnya yang aneh, yang ditutupi perban Sepasang mata berbentuk berlian menatap Tang Sin Lian dari bawah perban Setelah itu, dia perlahan melangkah maju Retak, banyak retakan muncul di bebatuan di bawah kakinya saat dia melangkah maju, tiak menakutkan muncul. Haha, <laughs> namun tawa lembut terdengar saat Susiu melangkah maju. Cahaya biru menyala dan langsung muncul di depannya. Maaf, tetapi kamu tidak harus ikut campur dalam pertarungan mereka. Zouze menatap Susiu sambil tersenyum saat berkata, "Kamu bukan tandinganku." Mata berbentuk berlian Susiu menatap Zouze, yang berdiri di depannya sebelum dia berkata dengan suara serak. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu? Zouze tertawa, sebuah cahaya putih redup dipancarkan dari dalam tubuhnya, sementara teriakan yang menggelegar sepertinya samar-samar dipancarkan. Itu menyebabkan seluruh tempat bergetar, sepertinya untuk mendapatkan simbol ancestral thunderbolt. Perkelahian tidak bisa dihindari. Kua Chen tersenyum ketika melihat adegan ini. Rasa dingin yang gelap dengan cepat muncul dari dalam matanya. Kalau begitu. Aku harus membunuhmu. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata cantik Tang Sin Lian mengandung kegelapan saat dia tertawa dingin. Dia dengan cepat berbalik ke tempat Lindong. "Lindong, jangan biarkan siapapun menyentuh simbol ancestral Thunderball." Lindong mengangguk dengan lembut. "Sepertinya pertarungan besar tak terhindarkan, Brad. Apakah kamu hanya akan menjadi pengamat yang tidak berguna lagi?" Ini benar-benar mengecewakan. Hua Chen melirik Lindung dan tertawa pelan. Tawanya dipenuhi ejekan. Lindung menurunkan kelopak matanya dan bertindak seolah-olah dia belum mendengar provokasi Hua Chen. Sebagai gantinya, dia langsung duduk. Yuan power diam-diam beredar di dalam tubuhnya. Dia ingin menyesuaikan kondisinya sendiri untuk mencapai puncaknya. Tes ketika Hua Chen melihat bahwa Lindung mengabaikan provokasi sendiri, dia meringkuk sudut mulutnya. Tepat saat dia akan berbicara lagi, mata Tang Xin Lian menjadi sangat dingin. Tubuhnya bergerak sebelum dia maju. Tombak api Phoenix di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan, yang disertai oleh aura tajam, saat mereka menghujani wajan dari segala arah. "Kamu harus berhenti mengucapkan omong kosong. Lawanmu adalah aku." Petik dua. "Haha, karena peri api begitu gagah," Tidakkah aku akan tampak lemah dan pengecut seperti lindung jika aku mundur? Kuacen tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Tang Sin Lian menerjang dengan niat membunuh yang hebat. Mengepalkan tangannya. Ki hitam pekat bangkit dari jarinya saat tinju dilemparkan. Bang, tinju cahaya hitam bersiul ke depan dan dengan mudah menghancurkan banyak bayangan tombak. Namun, peri api harusnya sedikit lebih serius jika kamu ingin bertarung denganku. Trik seperti itu tidak berguna untukku. Petik 2. Kilatan dingin berkumpul di mata Tang Sinlian saat dia mengencangkan genggaman tombaknya. Mayestik Yuan Power menyembur keluar sementara lampu merah terang menyapu keluar dari tombak seperti api yang mengerikan. Teriakan Phoenix jernih terdengar di langit. Surga Phoenix Red Moon. Cahaya merah terang berkumpul dan langsung berubah menjadi bulan besar seribu kaki yang duduk di ujung tombak Tang Sinlian. Api naik di samping bulan. Sementara kekuatan destruktif yang mengerikan terpancar keluar. Semua orang bisa tahu bahwa Tang Xinlian menggunakan gerakan tanda tangannya. Segala serangan yang dilakukan terhadap seseorang yang kuat seperti Huachen sama sekali tidak berguna. Red muncut. Tang Xinlian melambaikan tangannya. Teriakan lembut terdengar dan bulan merah berubah menjadi sinar cahaya merah saat merobek udara dan mendesing ke arah Huachen di kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Haha. Ini jadi sedikit menarik. Hua Chen tertawa ke arah langit. Segera, dia mengambil langkah ke depan sementara ki hitam dengan gila melonjak dari dalam tubuhnya. Matanya juga menjadi sangat gelap pada saat ini. Kekuatan iblis-iblis. Hancurkan. Tubuh Hua Chen tampaknya telah berubah menjadi iblis yang menyeramkan saat ia ditutupi oleh kabut hitam pekat. Dia tidak mengelak saat menghadapi serangan Tang Xinlian. Sebagai gantinya. Ki hitam menyebar saat dia menekan jari ke depan. Swoosh. Sinar cahaya hitam menembus udara dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan tanpa ampun bertabrakan dengan bulan merah yang cerah. Riak energi mengejutkan menyapu langit. Energi keras yang mengerikan menyebabkan wajah beberapa ahli tahap kematian mendalam awal berubah secara drastis. Bahkan mereka tidak berani dengan santai campur tangan dalam pertarungan tingkat ini. Sementara Tang Xinlian dan Hua Chen terlibat dalam perkelahian besar. Niat membunuh juga tiba-tiba melonjak dari Zhou Zhe dan Su Xiu. Saat mereka berhadapan di medan perang lain. Cahaya putih dan hitam yang cemerlang melonjak ke arah langit. Dengan masing-masing dari mereka menempati setengah langit. Teriakan gajah yang rendah dan dalam bergema di langit sambil ditemani oleh kekuatan yang menakutkan. Bang Bang Bang Kedua medan perang menjadi fokus perhatian di cermin tak terukur pada saat ini. Perkelahian menakutkan mereka menyebabkan mata banyak orang mengungkapkan beberapa kejutan. Perkelahian mereka dapat dianggap sebagai pertarungan antara yang terbaik di antara anggota generasi muda. Para pakar lainnya di puncak juga diintimidasi oleh kekuatan yang telah dilepaskan oleh keempat orang itu dalam perkelahian masing-masing. Bahkan, Sebenarnya tidak ada seorang pun yang berani mencoba mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Lindong duduk diam di puncak sementara Yuan power liar dan keras menyebar seperti petir di langit. Mata hitamnya yang gelap sangat tenang. Sesosok kecil halus bergegas dari jarak jauh dan mendarat di samping Lindong. Dia cemberut mulutnya dan berkata, Kakak laki-laki Lindong, orang itu sangat benci. Kenapa kamu tidak memukulinya? Petik dua. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa penarikan Lindung di hadapan ejekan Huachen telah menyebabkan beberapa pengamat diam-diam meringkuk mulut mereka dengan jijik. Orang-orang itu tidak mengetahui kesepakatan antara Lindung dan Tang Xinlian. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar merasa jijik ketika mereka tidak melihat respon dari Lindung, yang sebaliknya membiarkan Tang Xinlian turun tangan. Lindung tertawa pelan ketika mendengar Mulingshan mengeluh. Mengangkat kepalanya, matanya yang hitam pekat mencerminkan medan pertempuran yang menarik perhatian, yang sekarang menjadi fokus perhatian banyak orang. Kemudian, dia berkata, Aku perlu waktu untuk mempersiapkan. Mulingshan tiba-tiba mengerti setelah dia mendengar ini, Lindung harus dalam kondisi yang cukup baik sekarang. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran selanjutnya. Lindung menggosok kepala kecil Mulingshan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mereka bukan tandingan Huachen dan Susiu. Wajah kecil Mulingshan mengalami perubahan ekspresi. Dia melihat kedua medan pertempuran dan bergumam, 'Sister Xinlian dan Zhou Zhe tidak banyak dirugikan.' Dia berhenti setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan khawatir. Jika mereka gagal, apakah saudara Lindong akan bertarung sendirian?" Lindong sedikit mengangguk. Dia bergumam, meskipun keduanya adalah anggota generasi muda terkuat yang pernah aku temui. Namun, aku telah berjanji pada tetua Moluo, dan aku harus menyimpannya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1014, Menunggu Untuk Mogok. Bang, api merah terang bersiul di langit seperti bintang jatuh. Tempat di mana api melesat melewati menjadi panas dan ada sosok samar-samar terlihat di dalam api. Fire Phoenix Red Lotus, teriakan feminin yang mengandung niat membunuh dingin yang dingin dikeluarkan dari dalam api. Api tiba-tiba meledak sebelum sosok tombak panas yang tajam berubah menjadi teratai merah yang cemerlang. Teratai merah berputar saat terbang ke arah orang yang bersinar hitam dengan kecepatan seperti kilat. Haha, ketika sosok bercahaya hitam itu melihat serangan yang mengejutkan dan tajam ini, dia malah tertawa ke arah langit. Tawanya mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan iblis-iblis, roh pemusnahan palem, cahaya hitam menyebar dan langsung menjelma menjadi telapak cahaya hitam besar seribu kaki. Blackie bertahan di atas telapak tangan besar, menyebabkan udara panas yang membakar berangsur-angsur menjadi dingin. Cahaya hitam dan merah melesat ke langit sebelum akhirnya berbentrokan. Api dan cahaya hitam masing-masing menempati setengah langit. Gunung besar yang tak terukur benar-benar mulai bergetar di tengah-tengah bentrokan ini. Cahaya merah dan hitam saling terjalin. Itu jelas pemandangan yang indah. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini sementara mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan dan syok yang padat. Intensitas pertarungan antara mereka berdua telah jauh melebihi harapan mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa Tang Sin Lian pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Namun, saat pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, Huachen menjadi lebih ganas saat ia berjuang dan sikapnya menjadi semakin agresif. Meskipun serangan Tang Xin Lian juga ganas, mereka yang memiliki penglihatan yang tajam dapat mengatakan bahwa serangannya tampaknya tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Huachen. Orang itu, dari mana asalnya? Dia sebenarnya sekuat ini? Banyak ahli diam-diam sok Reputasi Tang Sin Lian dibangun dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan hampir tidak ada anggota generasi muda di Chaotik dimensi yang berani menantangnya. Namun, dia saat ini sedang direcoki oleh orang yang tidak dikenal dan dia sebenarnya tidak bisa menang. Kuda hitam ini agak terlalu kuat. Ada juga pertempuran hebat yang terjadi di sisi lain. Mata beberapa individu diarahkan ke tempat menarik lainnya. Ada tangisan gajah yang mengguncang sementara dua sosok saling berpapasan seperti kilat. Riak liar dan kekerasan menyebabkan ruang menjadi sedikit terdistorsi. White Elephant Sky runtuh palem. Tangisan rendah dan dalam tiba-tiba bergema dari titik di mana dua orang bentrok. Cahaya putih terang tersapu. Itu langsung berubah menjadi gajah raksasa besar seribu kaki di belakang Zhou Mengikuti penampilan gajah besar itu, salah satu lengan Zhou mulai membengkak. Kekuatan yang mengerikan melonjak dari dalam. Bang, ekspresi Zouze dingin. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan ke depan. Gajah di belakangnya maju ke depan dan langit tampak bergetar pada saat ini. Banyak orang diam-diam terpana ketika mereka menyaksikan adegan ini. Skill 10.000 gajah yang dipraktikan Zouze adalah sejenis seni bela diri yang sangat kuat yang membuat tubuh marah. Segel Iblis Langit, Susiu memandang Zouze yang sedang mengisi sambil ditemani oleh kekuatan yang menakutkan. Rasa dingin muncul di mata berbentuk berlian itu. Dia membalik telapak tangannya, cahaya hitam berkumpul dan berubah menjadi segel hitam seribu kaki. Dia kemudian melemparkan pukulan, dentang, gajah besar itu disertai oleh kekuatan mengerikan saat bertabrakan dengan anjing laut hitam. Suara logam bentrok memekakkan telinga terdengar di langit. Kekuatan yang mengerikan tersebar dan secara langsung mengguncang pegunungan sekitarnya, membentuk banyak retakan besar. Aku telah mengatakan bahwa kamu tidak cocok untuk aku. Segel hitam bergetar sementara Susiu menatap Zouze di depan dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Ku, wajah Zouze dingin. Dia mendengus dingin, kedua tangannya terkatup rapat. Seekor gajah putih sekali lagi muncul. Itu serangan agung bergegas menuju Susiu dari segala arah. Dua medan pertempuran di langit begitu kuat sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Semua orang menyadari bahwa pertempuran di depan mereka kemungkinan mewakili pertarungan teratas di antara generasi muda Laut Iblis Chaos. Para ahli lain di puncak, yang juga memiliki segel gunung, memandang dua medan pertempuran ini. Ekspresi mereka sangat serius. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan pertarungan ini adalah mungkin bagi mereka untuk menyadari kesenjangan dalam kekuatan mereka. Tiga teratas dalam daftar Ruki memang makhluk abnormal. Lindong duduk di puncak gunung dengan tenang sementara banyak orang terguncang oleh pertempuran ini. Mata hitamnya yang gelap tidak menunjukkan riak karena pertarungan di depan. Kakak Lindong, Mulingshan berdiri berjaga di samping Lindong. Mata jernih besar itu memperhatikan pria muda di sebelahnya. Dia samar-samar bisa mendeteksi bahwa hampir semua kekuatan dalam tubuh Lindung tampaknya berkumpul bersama. Kakak Lindong, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Mulingshan bertanya dengan khawatir. Bahkan individu yang kuat seperti duet Tang Sin Lian secara bertahap memberikan lawan mereka di atas angin. Itu benar-benar terlalu sulit bagi Lindung untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir duo Susiu. Keyakinan Bagaimana bisa ada kepercayaan mutlak? Lindong menatap Mu dan tertawa pelan. Tang Xinlian dan Zhou Ze pada dasarnya mewakili yang terkuat di antara generasi muda wilayah Laut Chaos. Seberapa kuat harus Duo Susi jika bahkan mereka berdua dikalahkan? Bahkan yang pernah percaya diri Lindong tidak berani mengatakan bahwa dia benar-benar bisa menang melawan orang-orang yang begitu kuat. Ini mungkin akan menjadi pertarungan paling berbahaya selain pertempuran di luar kota iblis unik. Selain itu, jelas bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan dari dua simbol leluhur yang hebat dengan banyak orang yang menonton. Kalau tidak, dia pasti akan ditargetkan jika imo menemukan simbol ancestral. Muling Shan tanpa sadar menggigit bibirnya setelah melihat lindung yang biasanya percaya diri mengucapkan kata-kata seperti itu. Tampaknya situasi saat ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Itu karena kedua orang itu. Mistang dan Zouzhe seharusnya bisa bertahan sedikit lebih lama. Lindong melihat perkelahian yang intens di langit yang jauh. Dia menyipitkan kedua matanya, mengambil napas dalam-dalam. Dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Adalah mungkin baginya untuk merasakan bahwa kekuatan tersembunyi jauh di dalam tubuhnya sedang diekstraksi olehnya sedikit demi sedikit. Sudah lama sejak aku melepaskan kekuatan penuku dalam pertarungan. Pertarungan di langit menjadi semakin intens dengan aliran waktu. Bahkan seorang ahli tahap kematian misterius yang maju tidak akan berani dengan mudah menerima banyak riak energi yang dipancarkan. Bang, serangan energi meledak di langit. Dua tokoh akhirnya menembak keluar dari dua medan pertempuran. Tubuh mereka bergetar sementara aura mereka tampak sedikit kacau. Haha, kalian berdua bukan tandingan kami. Kua berdiri di langit dan tertawa samar. Matanya gelap dan suram, Blacky juga tinggal di sekitar Susiu, yang berdiri jauh. Riak yang menakutkan sebagian dirasakan darinya. Rambut merah menyala Tang Sin Lian tersebar, mata dinginnya menatap Hua Chen, yang tubuhnya dikelilingi oleh Ki Hitam. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Jika mereka gagal, simbol leluhur Thunderbolt akan jatuh ke tangan Imo. Pada saat itu, rencana Moluo akan berakhir dengan kegagalan. Ini pasti sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suara dingin Tang Sin Lian perlahan bergema di langit. Dia menggigit jarinya dengan lembut. Darah merah cerah merembes keluar darinya. Jari halusnya menari dan itu benar-benar berubah menjadi banyak simbol merah berapi-api. Lampu merah terang tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Sin Lian saat simbol-simbol cahaya ini muncul. Lampu merah itu muncul seperti lautan api. Flame Life Life Transforming Skill Teriakan dingin tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Tang Xin Lian saat lautan api menyebar. Api mengerikan melilit sosok halusnya. Perlahan dia diaglomerasi dan berubah menjadi sepasang sayap api besar dan tidak biasa di punggungnya. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba melonjak. Apakah dia sudah mulai menggunakan skill transforming hidup ilahi api? Dalam kasus itu, Zhou di kejauhan mendesah pelan saat melihat ini. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Cahaya putih yang megah menyapu dari tubuhnya seperti air banjir. Tubuhnya menjadi lebih tinggi ketika cahaya putih melonjak. Sage elepan indestructial body. Sementara suara rendah dan mendalam zoze bergema di langit. Tubuhnya telah mencapai ukuran 100 kaki. Ruang di sekelilingnya terdistorsi. Tampaknya ada gajah bijak 10.000 kaki berdiri di ruang kosong yang agak terdistorsi di belakangnya. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka melihat api mengerikan yang menembus langit dan gajah bijak. Mereka semua sadar bahwa Tang Xinlian dan Zhou Zhe menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat. Hua Chen tersenyum tipis ketika melihat ini. Matanya tampak tanpa emosi dan acuh tak acuh. Ha, sudahkah kamu mulai bertarung denganmu dengan kekuatan penuh? Dalam hal ini, aku akan sepenuhnya menghancurkan kepercayaan dirimu.